Eta-saat aja nonton, di-subscribe pola atau to, tombol loncengnya di teng-teng-teng pola teng Wilujang nyakseni video di Kiwang Himmawan Buah! Jangan lupa subscribe! Kut! <tik> Apa yang urang Sunda mah, kadang-kadang mun ngomong huruf nate sok lalengitan soalnya nah bisa lalu gitu mang? cingan contoh ke sendal, sok jadi senal uh. ember, sok jadi emet uh, oh mang, eh, uh. lemang oke okay, jadi lemang uh, tapi ayah nu aneh put naon hutang sok jadi naon Mang? sok jadi poho Oh uh, ngomong lagi uh, kuya nagih gitu toh ee ini put ee ngomong maksudnya eh maafin, lain buru-buru ini usaha kado cacing wae. nyajang usaha kemana? mana ke pusung kilmaripu ya nggak mungkin ustad oke, lamun orang usaha di situ pasti ada jalannya ya tapi keruing mati balik oke nama kencing balik lamun ayah jalan pasti usaha kan uing masukir angkot itu Kau ada yang pencerahan, Abdi, teh Pencerahanku mah, hari Ya, kita tengah-tengah kue ereng-ereng make anak Maka jeng pencerahan Oh, uh, manawi, ya teh, Kang Abdi, sakulawar teh, gitu. Mujuh hari, uang ku ayana Corona, teh Ah, maka jeng kurusin segalaku Corona, Ling Manawi, serat naon anu kedah di Ausku, Abdi eh, Gampang, atau etam, maling Baca w surat edaran Bupati jeng gubernur. Bud, hei, kumaha pasca lahiran pamajikan teh? Alhamdulillah, Mang sehat, oh, budang Alhamdulillah, jagjaj pamajikan sarwa jagjaj. Syukur, Bud. Eh, Mang rekrnanya? Oh. Alis susu ASI susu formula. Alus, keneh mana, Mang? Eh, e, nyajelas atuh alusan susu ASI, pud. Nah, ha. susu ASI mah alus ke masa nana <tik> Rudak kita ah, yaudah, sumbang teh Lain sumbang, mang. Kuring masuk kayak ngobrol, jangan pokalis plus teh. Nah, rengobrol naur naon sih. Senang tibelah mana, jelema tegablek duit. Senang tibelah mana? Ira hati kota nom. Mari kan? Hmm. Kumaha usaha di kota lancar, alhamdulillah barokah doa ti sadayana kan, syukur. Manawi sejengkal repot deh kan, abdi teh hoyong enggal enggal angkat Ka Mekah Madinah kan jarak, halus halus. Manawi surat-surat naunya kan supados abdi tiasa enggal angkat Ka Mekah, gampang itu manom persiapkan we surat-surat tanah sertifikat tanah salobalobak nak BPKB mobil we persiapkan nu ayah insyaallah ini ke Mekah teh. Mang Arifah Jokowi juga uran tuh. Ya kemang gitu. Eh, uh, eh, uh, pulak balik. Waikah ATM? ngan seukur ngecekan saldo. <Tan> Roll ya, Kak. D menayangkan nya aw aw aw aw bisa mandiri aw bisa kitu aw aw aw aw aw aw butuh mandiri aw mang butuh bjb bca BRI jeung BNI ngan Lainnya Mang, eta si Mang Apun si pinis anu ku pamajikan sosis. Eh si Gana mah sieun teu dibere uwal peuting eta tenong. Mang sieun teu pamajikan. Eh, Wih mata ra sieun ku pamajikan mah kamari geuh pas waktu pamajikan wih ngamak Pamajikan langsung ngeronang kawing Entah ampunak Lain Ngomong keu Pemajikan teh Papah Hudang siah tong nyumput di Jiroranjang Masa <tuk> Kenawan dah? Iya ya mang Kuring teker bingung mang Bingung kenawan Eh oh, pamajikan ngambak cari tanaman, erek romantisan, tadi tekanan kaburung ambek ngamaknya pun kuring kering diberi kembang kembang naon kembang api Mang, mang kita taruh cingan ya? taruh cingan ambek, bud kita taruh cingan suara naon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 buaya Mangnya suara buaya gitu buaya darah eh <tuk> nah, ahina tuh ya ingat enak tarifin so. ya suara naon tembang. A, B, O, A, B, O, A Pak <tuk> oh, suara satu naon eta. pak taluk mana ya? eh, suara kupu-kupu pemalam apaan? <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Ya, hai, kumang ngomel motor tengah beres. Alhamdulillah, mang. Ayo nama irit, mang. Sita, mang teman, uh, syukur so, atuh, adiknya <labas> beres. Mah lain bejana, kamari motor dibawa ke Surabaya. Oh, oh mang irit. Doi, mang banyak sebarang letter ke Surabaya. Ah, oh, seolah-olah tinggungan letter, mainnya ambil terus letter. Lalu uh, lepas, mari dicampur, mang dicampur kenaun campur ngadorong. <lain> <lain> <lain> oi jadinya mas susis oi hai, naon mang ah si di hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, eh lain hai, mang cek hai, mendingan hai, diam itu emas wah berarti hai, hai, hai, emas nanya ah hai, hai, hai, Bang, guys, saya mau nonton Aroko. Why? Kang, kau mau pamitos, tank saya tuang mah. Tengah Aroko, saya asal di Kebukan Kujetli, Pasar Nt Maling, maling. ya Melayu. Tabungkan duitnya lah, ini pakai meli wudhu 2. Eh, itu juga sih, apa? Bisa-bisa kebeli motor, tuh. Atau... Eh, tapi panabi Kang Aroko jalan. Motor, mobil, KPC, hmm? dasar. Hmm. Memperoleh lana nugasnya nomah RRC, walaupun habis kami kan? Hehe, saya nggak utara teruskan utara ngaruh koper. Ya, balik sekolah teh. Emang oh, oh, ya? Oh, urus, oh, oh, ah. sekarang ini kolot. Percuma, emang? Kayaknya nama dia di arah sekolah teh, emang? Aja pakai percuma sagala, mendingan di jero sumur, Mang. Ih, beki aneh deh Lain aneh, Mang. Pancek paribasa teh, kurang kudu loba menimba ilmu. Apana nu ngaran nimba di jero sumur, Mang? Yeuh, urang lah ina mah, sekolah testing Getol meh jadi jalma sukses. Bez jadi cita-cita bang, -cita jadi pengusaha mah nyata juga aku, amang sing enggal, jantan pengusaha sukses amin ini ya amang, Ayin, ngomong doaan ayo, aku ngomong-ngomong jaga, nek jantan pengusaha yang sama kayaknya jadi pengusaha es batu nah apanan dina tebayin adik, <laughs> Nah, emang ulang kita gitu, sih gak pusing pusing Kita budak minta jajan dari Ah, atuh biasa nggak? ada budak tuh minta jajan mah? Nanti kira-kira minta na, tuh dah? Kalau mental sabaraha? Sepuluh jutaan? Ah, emang jajan mau sepuluh jutaan? Milih ayam bakar, ngan dibakar jangan gorebak-gorebak, Ampura, man. Kebelangan, tauat. Ampura-hampura jam sabari ya. Ampura itu, man. Nabiya, kepekat hujan di tengah jalan. Eh, uh, kepekat hujan di tengah jalan, maka rinyisi. Eh, uh, huh? udah hujan lagi di tengah jalan. <tik> Bang, huh? cernama si Desi jomblo apa gitu? e -e, no lo nah, inget no nah, kunawan gitu rek di deketan suganwe atau jodoh jangkuring heh malah nggak deketan awet no jomblo ah lo bak sayngana deketan mah awet nunggu sekawin ah kunaon gitu sayngana salakida hengku lo <tik> <tik> kenalannya telepon HP wk? iya, ini ngek er nah, foto didinya kerbah lah di Facebook Kasetnya? nah, dipoto teh hulunah darah indek di IKB Huff, ban meh kak eh, sugante gante darah indek teh reik leher heuh, dah motor di <tif> kunci leher emang, eit apal ke budak paku? kumaki tuh Gelis ya weh Dah, gede baku Gelis nge paling gelis ku dak Nah, uh, uh. ngomong aja <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> yang gelis ku dak? Dijauh, gelis Hei mongges deket mah sok numpah kan? Yang, ada cerita kita yang jadi nge-nge Pak ma Hayang, mah yang jadi polisi mang rek jadi polisi kumaha pegawaian sare jeung ulin ya heueuh atuh panan hayang lagi jadi polisi tidur ya ya pas orang tadi beberes lemari manggi duit 5000 ribu bahulas ya di najar PPKB oh terus kumaha ditukar ke urang ka bang Aiden si bang duit 5 juta. Alhamdulillah uh, Orang pun ke duit untuk uh, Terus Aina di bang. Oh, pamajikannya di resikoan kue Rp. 30.000, sampai cik cek ente kira-kira hemat itu ya, Nukitu? Lain hemat itu Nukitu, mah Nau, Natu? Miskin, koplok itu, mah, nah, kula, kita, mah? <tums> <tums> Eh, mang nanya Ari susu asih dengan susu permula Alusan mana? Ini alusan asih, ataupun? Alusan nya. Naha gitu kok vlog ya, <tap> Bila yang nyebut Naha Alusan asih ataupun Naha Alamun asih mah Alus kemasan anak Hari perumula Gus, <tapun> nah, gue belom tau itu lo ikut mak makmak makmak maw What action Man, oh, eh. pai. Pak Jokowi juga <tapun> e, <lem> banget urang ke Eh, leng banget aneh Kau ngomongin banget dah jauh kasepan Pak Jokowi jangan emak kok vlog Set Sok deh Cik, suara naon Heeeeh masih si taruh anu pun taruh naon sama Sok-sok gitu nih aduh ya kiprah, eh, kuingin taruci sing naon Aya suara naon A B O A B O A kupu-kupu malam aing goblok <laughs> ngebak nasihatnya <setekaduk laughs> <klinat taluk>. kau Anjing.. aing dah, aing aing aing diborong.. aing aing aing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 Action! Bang! Burang tetep rucingan lah. Ya balikannya. Ke Surabaya. Ya Alhamdulillah irit deh Bang. Cik, ngomong-ngomong biar -ngomong, kesabaran letter. Ah, salah titik dulu letter. Nah, bisa irit gitu. Kamu nggak dungkap itu ya? Gala gedah itu nih, Eh, Pak Nan paribasa oge mendingan.. eh carilah ilmu.. eh gimana sih? carilah b**** nyak panan cek peribahasalge meni.. mencari.. eh gimana sih om di disana menimbo sebaraha.. sepuluh juta.. ah emang jajan naon.. ayam bakar.. di beli yang ayam bakar.. dibakar bakar.. pembali utetana omong panjang.. ayam b**** ambaknya jeng tibali.. nyaya jalan.. kerusaha.. jalan usaha.. Nah, Saha pake jantri balik Nyaya jalan usaha Pasti Ayah jalan <tuk> Lalu ayah jalan pasti Lamun ayah Jalan usaha pasti <tuk> Lamun ayah jalan jalan. jalan Pasti ayah usaha Lain jalan b**** itu Gelis weh Wah Anak aku mau beli dari beli kuda ah, Anak anak yang gelis Tijauh Gelis tidak deket Yang numpakan bisa kaya ngumpah kan? Nah, ya. Enggak Let's go Jang Ya? Masalah diperhatikan mas susis Ah, susis naon mang? E sidik gimana ge mana dicarekan ku pemumpa nonton tombol di video salah Ikan hiu makan tomat tong. Jalap kapal limanang. Kade Omat om subscribe channel Giwang Himawan jangan lupa subscribe